yang goblok iki kan no aku Luruh ditambah luru ya papat dikurangi luru ya luru dikali luru ya papat contoh si pisang kan badai, badai Ratu Bidadari Ratu Bidadari ini lulusan S1 ya lulusan S2 perdukunan barang Oke, bed ini sing, ngomong wong goblok long ya. 2 ditambah dua dikurangi dua dikali dua sama dengan kok iso empat. 4? Empat 4. 4 kisco ngendi, so nah iki si ini kan ada lambang kali itu didahulukan baru yang plus dua kali dua empat dua tambah dua empat kurang. Berarti hasilnya 0, kok iso 4.